Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys ya, Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Mari kita doakan orang-orang yang sedang sakit ya Buat teman-teman yang sedang sakit Atau keluarganya sedang sakit Kita doakan agar supaya diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan segera diangkat penyakitnya Dan buat teman-teman semua Dan keluarga kita semua Yang sudah mendahului kita, mari kita kirimkan al-Fatihah terlebih dahulu. Al wa al Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya Amin Amin Ya rabbal Alamin Oke okay guys di sini ada sebuah kesan daripada teman-teman sekaliannya dari Instagramnya yaitu Road March Oke okay. polis diraja Malaysia dataran Merdeka 30 Juli 2022 Oh ini mungkin kayak pawai gitu kalau di Indonesia guys jadi kayak dipertunjukkan bukan pertunjukan sih istilahnya kayak ya gimana ya istilahnya pawai kalau di Indonesia namanya pawai Jadi polisi itu di jalan-jalan raya gitu guys Dengan alusista-alusista dan juga istilahnya kendaraan-kendaraannya juga gitu kan Dan ya saya penasaran sekali guys Gimana istilahnya road march daripada polis di Raja Malaysia ini Di dataran Merdeka So di bulan Agustus ya di Indonesia itu banyak juga persembahan-persembahan Ataupun penampilan-penampilan Mau dari istilahnya dari sekolahan Ataupun daripada Universitas biasanya ada dan juga daripada polisi-polisi juga ada guys biasanya kayak gitu dan itu sudah biasa acara-acara tahunan di Indonesia so sangat-sangat menarik sekali banyak juga yang mereaction Istilahnya, video-video tentang Indonesia, terutama di bulan Agustus, yang mana banyak sekali penampilan-penampilannya. So, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya ini daripada channel Zairi Channel, Abang Zairi ya. Dan langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go! Wow, loncatnya wow. oh, itu loh, guys! Story-story banget ya oke okay. wow oh, ini motor guys gede juga ya motornya BMW guys ini kan ah, BMW nih Allah oh dilapin ya jadi ini kayak pameran lah pameran Oke okay. Ini mobil uh, Apa namanya tempur Armor personal carrier Type 1. kucingnya keren banget nih guys yang ada kumisnya itu keren banget Oke kawasaki Oke, Oke mobil polis Malaysia kayak gini ya keretanya dengan putih-biru gitu Oh ada yang masuk tuh itu tunggu pederatan mereka yang akan membawa ribuan pederatan kolejon yang pertama oke okay. pada billing masuk saja ya oh apa nih guys oh oke okay. saja Dan periode pertama yang sedang memimpin Saudara Elang Garuda Indonesia. Oh, Wakurasi Israel yang membawa bendera jarum pembina kendaraan terbuka. Oh, keren. Wakurasi Israel. Dan seterusnya, periode kedua Saijo Muazza Zakaria yang membawa bendera wilayah Persekutuan ya kita nantikan penerjun yang berikutnya ada yang berapa penerjun ini guys kayak banyak gitu ya yang ketiga agam darar fadil bilu masa oh komar juga akan membawa berjalan jalur kebila oke okay. ya oh, oke okay, kopral kairo azhar Oh yang yang, oh, yang kelima. Dan berikutnya, betul kelima, ragas, yang membawa bendera jalur Oke. Okay. Dan akhir sekali bendera kita berbagi ini, Nasri, Oh, yang, yang enam enam orang berarti dan ya. Dan juga bendera yang mana akan diserangkan kepada Bandung Bandung sebagai pimpin plasmian pelancaran bulan keberdekaan tahun wow helikopter ini juga turun gak guys gak kan Ooh. keren sih guys Aku belum tahu uh, rasanya naik helikopter tuh gimana, guys. Yang udah naik, silahkan komen ya. <laughs> Share pengalaman deh, kan? Wow, jadi kalau istilahnya kita gitu kan, kayak di Solo dekat rumah juga ada, kayak gitu, guys. Saya kayak, sampai kayak apa? Wow, gitu, guys. Kay kayak seru banget gitu kalau di atas bawa atraksinya ini ujian kena eh ujian kelulusan SIM guys Oh berat jo ini ini ini sepedanya berat banget loh wow uh oh, ini cewek guys saya kira laki-laki tadi Itu cewek itu Wah ini, ini cowok Oke Wah Ini ini kayak, kayak Kayak sepeda Power Rangers gitu ya oh Keren Ini berat-berat semua loh motornya Asli guys, berat ini Harley ya Wee, ini motor udah lama banget tuh dulu di Indonesia model-model, oh kan bener model-model lama guys, tapi ini masih eksis aja motor kayak gini karena antik unik gitu ya Allah Vespanya lama banget ini Apalagi ini, guys, tapi ini malah mahal, loh. Ha, apa namanya motor-motor yang tipe-tipe kayak gitu mahal karena masuk ke antik gitu. Oke, okay. sport car UM88. ramai juga ya orangnya. Okay. Ini lagi wawancara ya Aduh, dia! Ah, lambat! Sekian, kawan-kawan semua! Lambat! Lambat! Oke, hai! Oh, okay. penampilan-penampilan kayak gini, guys! Oke, okay. aksi yang tak kasih Wow! ngeri saya ngeri dari dari dari kecil ya dari kecil ada tetangga saya itu memang kayak gitu guys jadi kerjaannya kayak gitu diangkat-angkat tuh motor ya kadang nyetirnya pakai kaki sambil tiduran sambil telentang juga sambil tengkurap bisa Aduh gak ngerti juga sih memang ahli gitu guys Wow Gering, gering, gering, gering, gering. Kalau tidak profesional gak bisa guys. Satu kaki, aduh. Apaloh lagi? Oh. Hebat, hebat. Wow. Oh. Saya yang saya takutkan jatuhnya itu loh guys. kasihan banget kan nanti. Oke, okay, dangerous. Oke okay. Oh ada orang awam juga boleh boleh naik gitu guys putih puter gitu kan pusing-pusing gitu oh, atau hanya melihat Oh iya kayaknya sih melihat doang Oke okay. okay, ini pasukan berkuda guys weh cantiknya kuda tuh putih atuh aduh putih ada hitam-hitam tuh guys kaki dia pakai kos kaki ya kan allah cantiknya ini macam akak yang pernah dulu kita re yo -eh, guys Yang mengendarai itu bukan akak sih Akak, ya akak polis lah oh, Ini yang uh, klasik uh, kayak, kayak, kayak di film zombie-zombie dulu guys Sepedanya tuh kan, tuh kan Ronok lah nih seru banget guys, asli seru banget. Oh. Oke okay, apa nih guys? Oh Harley Davidson. Alright. Oke, okay. oh itu Mampir yang ya? kayak kayak punya badminton tadi itu kayaknya guys. Wuih. Mantap sih gede-gede ini punya polisi Malaysia semua guys Wow keren banget sih kalau kita lihat tuh kayak pengen aja guys tapi nggak kuat duitnya ini gitu. <laughs> pengen gitu guys. Kan, tapi nggak kuat duitnya belinya itu mahal banget Wow bagus ya Berarti dataran Merdeka ini memang untuk Ajang-ajang uh, uh, pameran Kayak gitu ya Sangat-sangat bagus sekali guys Oh dibuka guys pintunya guys Ini ini aku Pas uh, SMP atau SMA Gitu kan suka aja istilahnya Lihat uh, mobil yang pintunya ke atas Gitu Oke okay. Wow Okay. Ini pamer, guys. Segi, kalau di Indonesia, namanya pameran ya. Jadi, memang di untuk dipertunjukkan ya kepada masyarakat, dan juga ini juga merupakan salah satu refreshing lah untuk masyarakat, ya kan? Sehingga masyarakat itu juga tahu gitu. Oh, macam nila di Raja Malaysia, polis di Raja Malaysia, guys. Beberapa punya Harley, ya, mobil sport, ya kan? sampai itu mobil untuk kereta kereta untuk apa namanya polis patroli juga ada yang kayak gini kayaknya guys wow keren banget sih ceper ceper gitu guys dua pintu kalau di sini mah pick up ya kan kita mah belinya cuma pick up ya tapi kalau konglomerat konglomerat ya belinya kayak gini guys dimanapun di dunia ya eh, termasuk indonesia juga banyak yang punya kayak gini nih Oh, kuning guys! Oh, cantiknya! Uh, oh. ini saya senang banget, guys! drum band macam ini, guys! Oh, lah Saya pengen jadi dari dulu, tapi gak jadi-jadi, guys. Kayak gini, meskipun yang pegang itu kayak gitu, cuman nggak nggak ada basicnya gitu guys, nggak tahu saya maininnya nggak tahu. Wow oh, beda beda. Serodok sangat betul. Seru banget sih guys kalau ada di tempat ini. Saja so, kalau nonton kayak gini kayak, wah. Karena saya sedang banget hal-hal kayak gini guys, drum band kayak gitu. ada lagi otak oh, saya kira Dramen jadi drummen dah lewat dah Oh ini kayak kayak kalau kalau di Indonesia itu kalau kita ke kampung-kampung nggak -kampung, usah ke kampung sih kayak perkotaan itu ada beberapa yang pameran-pameran kayak gini guys dari masyarakatnya gitu jadi kayak uh, karnaval namanya guys kayak Dramben dikeluarin gitu terus ada yang jadi pocong ada yang dari ini Oke okay, ini ini ini polis semua ini guys. Oh dengan uh, peralatan lengkap ini yang keren banget. Ini juga mengundang uh, masyarakat masyarakat jadi macam anak-anak muda. Oh saya nak jadi polis nih. Contoh lah. Memang seronok kan. oke okay. ada moto juga nih lah Oh ini yang uh, mobil kereta-kereta uh, patroli juga guys yang belakang itu kan enggak uh, ngerti juga sih saya tapi kalau da dilihat dari ini biasanya kalau lagi kejar-kejaran pakai ini guys wos cantik yang belakang tuh moto oke okay. Polis Diraja Malaysia Guys Cantik cantik ya Oke okay. hey, Eh budak budak eh? Banyak juga Mestilah ramai budak budak juga yang tengok eh Oh, oh ini guys Wow Keren banget Guys, keren banget guys Wow Seronok lah Tengok abang-abang macam ni Saya pun senang sangat ketika Ada tentara polisi Gitu guys, macam ni guys Yang penampilan-penampilannya macam ni Emang, eh, hey, keren gitu Jadi pengen masuk juga Gitu Oke okay. yang paling keren yang ini ya guys ya yang ini nih yang apa yang ada kacamata pakai kacamata hitam ini guys, sangat banget sih. Wah ada yang pakai itu juga guys, yang menyamar jadi rumput gitu. Biasanya kalau main game-game itu banyak yang gitu. Wah ada tanknya, uh banyak boleh-boleh juga ya. Oke, okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi, guys, ya, agak cukup lama, tapi kita sudah terobati ya dengan kelamaan. Kita menonton juga, istilahnya, kita mendapatkan sebuah hal yang menghibur juga, ya, kan? Uh... Kalau kita tengok ya kan dari awal sampai akhir semuanya keren-keren ya dari kereta daripada moto juga daripada kuda daripada drum band juga wah keren banget sih yang paling saya ingat di sini yaitu tentang kuda tadi kudanya putih dan itu so cantik banget guys kudanya terus habis itu yang drum band karena saya pencinta drum band guys motor-motornya juga aduh, oh, oh, oh, oh. semoga apa yang kita inginkan terkabul ya terkabul di dunia maupun di akhirat kalau memang di dunia tak dikabulkan oleh Allah insya Allah di akhirat pasti akan dikabulkan maka daripada itu kita jangan pernah berhenti untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya kita mempunyai tabungan doa selama hidup di dunia ini jangan pernah berhenti berdoa karena doa diijabah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tata cara berdoa sangat-sangat mudah sekali. Yang pertama adalah memuji Allah, yang kedua sholawat, yang ketiga isi daripada doanya, yang keempat tutup dengan sholawat juga kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas itu insya Allah doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini Dan tahniah dan keren banget sih polis diraja Malaysia ini So buat teman-teman semua yang mau tengok istilahnya pameran-pameran uh, kayak gini juga Tapi yang di Indonesia boleh teman-teman pergi ke channel-channel yang react uh, pasal Indonesia karena mereka semua daripada Malaysia juga Daripada Filipina, daripada Thailand, Korea Semuanya juga ada yang mereaksen tentang Indonesia So sangat-sangat seronok sekali Atau teman-teman sekalian boleh request ke saya Mau nonton bareng lah Istilahnya pameran ataupun pawai Ataupun konvoy polis daripada Indonesia Dan terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk uh, share video ini ke teman-teman sekalian Agar supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh